See, karena kita tahu juga Larky wow. punya. Tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mord kali ini juga. Oh, RRK. Kemudian RRK. Uh, lead RRK. dari mort Mord. Pasti akan bantu. Dan Ron, Satu ingat. Tiri, tiri, tiri, tiri ya. Ya. Luar biasa banget di PNPL ID. So, let's for the best. Namun di Pochinki, tidak ketinggalan kerusuhannya. Tuk, tuk, tuk. Dan United, Onyx, dan Eagle Esports. Ini dia, nih. ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN, bahkan sudah mengirim seorang White Cat. Ada oh, dalam nice area yang KM. tidak terpantau wow. oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini. Dan... PR yang mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang Broken Wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Iya betul banget dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah, Wah. aduh, kendaraan wow. keluar cat, akhirnya. Wah, wow. Wah, wow. ya. selesai. Dia dibahas oleh Wolfie akhirnya dibayar udah ters, udah satu player zona. Ngembai oh, ngembai. Oh. time to war guys bilang, kalau White Cat menggunakan timingnya dengan baik dia bisa oh, Evos, nice dapat YG bahkan ya, dan itu dia dilakukan itu nice di GD oh ditahan betul Lama GD cok VGM di bagian luar zona bahkan tidaknya GD dapat ajeh tim secret dan tempat lain tim ayo pos galacticos menyisakan ak last man standing ivos masih mencoba mencari-cari ak di sana ditembak bisa-bisa nice boom harusnya ditembakin semua nih benar untuk tim yang juga ya eding luar biasa ayo rrq juga yo. push kalau udah gini nih cok juga di pinggir-pinggir dari circle bisa menahan buat dari face camp face harus bertahan dengan tim Halo. for Revolves yang ada di dalam area perumahan bisa sih. susana pun sudah mulai bergerak yang berarti semua ya, tim ya. harus maju ke arah depan vampire hmm, si tuh banyak player demi Ulang. player tim demi tim berjatuhan secara bersama rrq nih iya betul banget di infinity kuat yeah. boobnya namun itu dia sebuah oh, nate matang. kurang, nah, Dekat. Damage kurang betul. deket kalau tadi dikurangin satu detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda namun ini dia rrq yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah masih cukup baik survival ini juga melakukan gatekeep masih cukup baik nft tidak membuka tembakan sama sekali, masih <tuk> dideteksi oleh MS John. Zona, zona, zona, zona, zona. Satu player turn knockdown, dan gua, ramuan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk. Betul, betul, betul. Wah, wow, RRQ <tuk> lagi, guys. Mudah-mudahan mereka bisa nahan, ya dari tim Axis kali ini Ketika dan gitu ya. tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh. Sama paling tidak dapat kelas dia. sekarang terjepit di area gudang dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga pergerakan mereka tidak akan cukup mudah. Mungkin rapi, bisa, rata nanti ayo. Wah nanti dekat kali sama ini. Wah Rangkyu ada juga TV fos kali ini, dan juga GD, nah, Apalagi, Raky fos gede pasti pulang empat periode mereka. Ya betul. banget dari di Force kalau gak ada satar. Iya, betul. Kalau satar, gua satu persatu tertekedon. Pakai satar, juga, namun tim secret, pola, uang, force free, body juga. Nah, satar kena, eh, gadget. Wah, ke Indonesia, Indonesia, berarti juara terjadi. Nah, ini memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight. Karena dia nih, ada juga ke dalam zona dari balap. Wah, e gede, guys, e gede. Wah, kena lagi, cok, gede, debor. Lagi karena belum saling ngelutin juga. dan Ini bakal jadi. Telan sebagai kedua tim ini langsung masuk ke arah Arizona selanjutnya tapi maju. Infinity bisa nih bisa diobatin tuh. di kanan. Indonesia. R NASA. pelurunya harus banyak ini, Wak. Oke, nice leko. Nanti kita kita lihat, nanti berikutnya. ini dia di Infinity, apa ada kendungan lagi. Satu player yang pulang ke lobby tujuh tiga tim. masuk yuk bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT, tapi ternyata udah pulang ke lobby dengan satu player terakhirnya. Namun, tentunya masih game kedua bagi NFT masih ada kesempatan cukup Prueba, bingung ini Cok Ramai Cok Tahan RRQ Jkaw. Eagle Ultim Wak Nice Syab -syab -syab juga di Nice NGD. Aduh Voldemort ngenok Jauh kali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 namun masih ada penyelamatan yang bisa okay, okay, okay. juga join ini di dia. Ada beberapa aksi tentu ada reaksi. Eagle membuka posisi di oh, zonanya di mana, di mana nih? Tengah situ ya. Aduh, atas si. Bojo, 2A, Nice Infinity pulang. Eagle dulu sini wah. Aduh, bomnya. Nice mort. Asap cok. Asalnya, MyLA itu cok. Sempatan untuk melakukan cok. merah, merah, Wow, kita asap merah dari tadi. Nice. mantap kali, Indonesia bisa wah, jumpa. Eh, eh, di warung, sabrang warung. Ngak oke, Lajat, Lajat, itu harus terjadi oh, alam royal betul banget Mau, wow yang itu poin tersisa dua dari Indonesia dan langsung juga tim baik wow, tadi mereka kelas kan dir na di lega di bagian oh. dari selatan circle-nya tapi so. ivos tidak menang tanpa adanya uh, pukulan juga mereka juga kehilangan dua member mereka tapi micil enggak kalau weekday so. karena, karena weekday banyak, banyak ya, match-nya kayak cukup unik eh, ya. gitu kita bisa Tanyakan Sampai di Agus mungkin ya, ya kalau bisa mewawancara oh, Weekend nanti sama nanti weekday sama pemulu, gak sih misalnya banyaknya? Banyak. kan Super Weekend karena karena zona Apa yang ya? Super Weekend? Dulu, kan, juga juga ada rivals, Tiga hari kan? ya? Ya nah, karena harus barbar guys Karena kan udah kebeda-beda Terus Total kan namanya di OI Weekday paling bahaya banget Iya Sekali gak main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 DPS iya iya konsin pos DPS sedikit dari <laughs> um, ner dia boy dia zona lawan tuh ini yang bukan fast damage zona nutup oh berarti DPS damage tambah lagi bahaya sih for rifle cok for r dan ini dia udah nutup belum tau, belum tau, cok belum tau, cok nah nice Aks, dan masih dapat. Ini sih. Oh, udah di lock ini. Aman udah tahu. mobil. Dia duduk atau berdiri aja udah. mati tuh. Ada Tiga minus dua. the moment. Oke. Iya kita masuk ke Karena confirm elimination sudah dapat India. Ganti gantian berni -berni. mereka nembaknya nih, harusnya nih Wah, uh. oh, pindah masih, dia, dia prediksi, ya. di ini, masih, mobil Mati nih, mati nih, mati nih Terus lihat Ini dia bergerak maju karena bagi depan pemburu Aduh, di enggak ada Ayo, ayo, ayo, Iposs Kembali melakukan peron dari Mikro KF Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting karena bagi depan pemburu Udah lah, lewat Ini berarti akan jadi bangsa berat bagi pemburu Tapi Iposs pun Wah Aduh, what? Aduh, Nice Gila, gila! Ini masih sembilan empat belas. Gg, fos, gg, fos, Nt raki, Gila ya? Cari, cari, cari! Gg, guys, dia tadi ke kanan,